this Itu menunjukkan Benda yang Tunggal atau singular Atau sebuah Yang satu Satu benda Contoh That is a pen Itu sebuah Oven This is a book Ini sebuah Buku Jadi Bendanya itu berapa? Satu, ya, satu. Itu tidak boleh kita bilang uh, That is tempe. Ah, tidak boleh, karena deh itu fungsinya menunjukkan benda jauh tapi tunggal atau sah? satu. Begitu juga dengan this benda dekat satu. Understand? Oke. Okay. Aye. Kamu ni. Hahaha. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Door. door door door yeah door yeah. Well. Apple, yeah, Apple, Apple. Oh. Ah! Okay. Yeah. Yeah. Yeah. Okay. ikuti ya rhythm and repeat rhythm and repeat read after me ya baca selesai ikuti ya. ikuti that is a window that is a window that is a door a This is a, This is a chair This is a chair This is That's a cool. bag This, This is a bag And that is a band. Band. You can see, you can sit on the chair. What is the chair? What the chair? What the chair? What the chair? <laughs> suaranya Sama dengan ini kayaknya Kalau dilakukan mungkin bikin lebih ya. besar Oke, kita coba Ikut ya Atau dengarkan aja dulu ini menunj menunjuk menunjuk apa? Menunjuk benda. Berapa? Satu. sebuah Ya. Jadi sebuah sebuah. Jadi kata den itu nanti diikuti oleh benda yang kan satu. jantung, tunggal. Misalnya Dan huh. ila yang ditunjuk itu satu, ya, oke, okay. sehingga nggak bisa kita bilang uh, that is that is a pen nah, itu Or pen nggak bisa, ya, jadi yang ditunjuk oleh ya, that itu yang satu benda, that is a pen. Atau boleh that is one. Oh, tapi oh, ya, oh, jarang ada orang menggunakan tapi bilang jadi selesai oh, oh, oh, okay. bisa ditulis yang tulis, silakan tulis yeah. that is window berarti letaknya itu agak jauh tidak bisa kita bilang that is tidak bisa, karena letaknya itu, ada lah, ukuran jauh dan dekat itu gimana sih? Gitu? Ukuran dekat dan jauh itu gimana sih? sedekat madrid Bisa jauh, oh, gitu ya Oh, <tuk> ya. <tuk> oh wow, kita sedekat mazik Isa. Sekarang kita sejauh Isa ke subuh Wai luar biasa Dari mana dapatkan kata Dapat inspirasi dari kegalawan Dari Oke okay. Nah jadi kagak, kagak. mesti Kadang mesti Yang, yang jauh itu Tetap jauh kan? tidak pasti ya? Ya. tetapi oh, pembandingnya dilihat oh, kalau begitu di situ, wah, lihat anak-anak itu lihat nah, itu berarti <tuk> jam jauh oh. iya kan ya, masalah, tapi, tetapi kalau pembandingnya ya, ini, ya, ini kan pasti dekat dia ya, ya, ya. ya. <tuk> oh, <tuk> oke <Okay>, girl baik <tuk> jauh dan dekat itu ya tergantung besar ya kalau ada yang lebih membandingkannya lebih jauh kayak itu yang main-main itu itu berarti jauh kan tetapi kalau tidak ada pembandingnya anda pun jauh kan nah bagaimana kalau menunjukkan yang jauh itu tapi berdanya apa? banyak gimana? Tiga. nah ini ya ini sama, artinya dari segi arti sama. Gus, artinya apa? Artinya apa? Itu, ya. Itu sama. Ini kan itu, ini itu. Lalu bedanya apa? That itu satu benda. Gus itu banyak.